yang dikatakan mid-end ini guys ya mungkin perlu Loren tegaskan ini memutar dan low nya itu panjang halo guys berjumpa lagi dengan Loren dan Barber. kali ini sehingga kemarin beberapa hari yang lalu Loren meng Tair and Hello. Sekarang langsung laku. tadi sore ada yang minta lagi main and hello seperti yang oh. kemarin uh, bikin story kemarin itu yang anak-anak anak dadapan gitu ya. Sekarang laku lagi, gemeng lagi. Penasaran? Ayo kita lihat dari dekat. Oke? Okay? Nah, ini dia mid and low yang dikatakan mid and low ini guys ya mungkin perlu Loren tegaskan ini memutar dan low nya itu panjang ya kan tuh laku lagi sekarang gak tahu ini siapa anak mana juga datang-datang minta di bikin style mid and low cuman ini tadi nggak minta kayak gimana cuman cari video aja sama Loren katanya, pastinya kayak gimana ini rambut saya kayak gini mas Ya, oke, okay. kita cari solusi bareng-bareng Akhirnya ketemunya ini, cocok sama dia Gimana kamu dengan hasilnya? kalau gue Buat sekali Buat sekali Gue, enggak kan? hoa <tuh. tuh>. Kamu siapa kamu namanya? Pinung Pinung Pinung itu kan nama musisi dari pendiri itu ya Udah tuh wih ini lah guys hasil karya Loreen Jenner Barber yang berjudul atau yang bertemakan atau yang bernama uh, Mid and Low yang sekarang lagi naik daun juga selain apa ya drop lain selain hair uh, undercut selain cut ini juga lagi naik daun dalam sehari tiga kali kita tadi juta Uh, style, mid, and low Itulah tadi ceritanya Style, mid, and low Di barbernya Loren Terima kasih sudah mengikuti konten Loren kali ini Semoga jangan sampai kembali Loren hadirnya di nah, dibayar bahan mas Masih bahan taala. Sehat selalu ada. Lancar rezekinya, Barokat juga apalagi ya? Sering-sering nonton Video-nya Loren video oke baru ini Dadah Good luck, good luck, good luck.